Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bimas Cimahi Dimanapun sahabat-sahabat berada Baiklah sahabat-sahabat hari ini Informasi lagi hangat-hangatnya tentang kartu nikah digital Di sini saya akan menjelaskan cara download kartu nikah digital Saksikan terus di channelnya Bimas Cimahi Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, langkah pertama kita download dulu QR code scanner ya. Nah, QR code scanner ya diinstal dulu. Nah, kemudian setelah diinstal, kita klik saja di sini ya. Kemudian buku nikah yang ada barcode-nya kita klikkan ya. Nah. Nanti akan muncul seperti ini URL-nya ya. Klik saja di sini dan nanti akan muncul di beranda Simka. Oke, di sini nanti akan kelihatan nomor korporasi Ya, nomor akta provinsi di sini sudah ada jelas. Nah, kemudian di download kartu nikah digitalnya, ya, untuk buka file, ya, nanti akan kelihatan seperti ini, ya, kartu nikah digital yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Pusat. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan.